sohbi asma'ina ta'hirin amatad kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada baik mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab sirul jalil fi wakil, halaman 52 ya Allahumma la amin, amin ya alja'ir barang siapa yang pengen atau menghendaki mencopot kedudukan orang yang zalim yang sangat melampaui batas alja'ir ini melampaui batas Ya Koorohuha Ala Arbai Nawatin. Anda bacakan wa Wanikmal Wakil pada 40 isi. Ya, kalau isi ini Kelungsu itu kalau bahasa Jawa itu Kelungsu asem. Jadi itu eh, Anda bacakan di atas isi asem. Asem, ya itu buah-buah asem itu biasanya ada klungsu. Klungsu itu isi. Nah, yang namanya nuwatin ini adalah klungsune. Klungsune itu maksudnya adalah isi dari buah asem, ya. Biniati asri dolim dengan niat Anda pengen memecat kedudukan atau jabatannya orang dolim tersebut. Faenahu Yan Azilu Walakanu Alfan. Maka kalau itu sudah anda kerjakan, anda bisa memecat orang dolim tersebut. Ya, masnya dia akan dipecat dari kedudukannya. Ada saja kesalahannya yang membuat dia terjungkal dari kedudukannya. Apa itu dia korupsi kasusnya atau disitu main perempuan, ya. Ada saja nanti kebobrokan atau kemunafikan yang selama ini dia sembunyikan ya. Walau kanu Alfan Walaupun toh eh, orang itu didukung oleh orang yang berjumlah banyak atau ribuan Jadi walaupun dia itu didukung dengan orang banyak ribuan Orang itu nanti akan terjungkal dari kedudukannya Ya Wainwi fi kalbihi ashlahu dan anda pas waktu mengerjakannya itu niat di dalam hati di dalam hati anda ya hatinya itu diniatkan untuk memecat si dolim tersebut. Wya kolo dan ucapkanlah ajal tuh fulan menal amalil fulan ini. Jadi ucapan anda saya memecat. Fulan bin Fulan sebut hajat e, nama si orang yang mau dipecat minal amalil fulani dari kedudukan yang sudah dia raih. Maksudnya kalau seandainya dia itu kepala desa atau mungkin kebetulan dia anggota dewan ya. Nah, itu Anda sebut hajatnya ya. Jadi ajal tu fulan amalil amali asyaltu fulanan minal amalil fulani. Jadi saya memecat fulan dari kedudukan yang sedang diaraih. Sumatarah anwah fil nah, handak. Jadi kemudian setelah Anda bacakan hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 40 kali di isi asem ya, isinya asem. Nah, kemudian isinya itu Anda buang Di parit Kontak itu parit yang sudah Anda gali ya Maka Sesungguhnya Orang yang dolim tersebut Itu nanti akan kepecat Atau dipecat Dari kedudukan atau jabatan hmm. Yang dia raih Atau yang dia duduki selama ini Jadi Untuk garis besar dari kajian pada kesempatan kali ini itu kalau anda ya ingin atau menghendaki mencopot kedudukan orang yang dolim orang yang Disitu sangat melampaui batas maka tata caranya baca Hasbunallah nimal wakil setiap isi uh, asem satu anda bacakan aspululoh nimal wakil satu kali ya sampai anda bacakan di 40 isi Asem Asem atau galih Galih kelur uh, Galih apa itu uh, Kalau bahasa Jawa asem nggak tahu kalau untuk bahasa Indonesia Atau bahasa Melayunya asem itu apa nggak tahu saya Jadi Anda bacakan di isi asem Sebanyak 40 kali Hasbunallah Wanimal wakil Satu dibacakan di Isi asem satu Ya. Anda niatkan membacanya itu memecat orang dolim dari kedudukannya, maka orang itu nanti akan kepecat atau kecopot. Ya, dicopot dari jabatannya, walaupun toh pendukungnya itu banyak sekali, berjumlah ribuan. Ya, walaupun didukung berjumlah ribuan, dia nanti akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesalahan yang. Dia sembunyikan selama ini, ya. entah di situ main perempuan atau entah di situ korupsi dan sebagainya. Allah alam. Terus Anda niatkan pas waktu uh, meritualkannya, Anda niatkan di dalam hati Anda untuk mencopot kedudukannya dengan berucap asal tuh fulanan minal amalil fala, uh, fulani. Saya mencopot fulan bin fulan, sebut namanya dari pekerjaan dia sekarang ini atau dari kedudukan yang dia peroleh, yang dia nikmati, yang dia jabat selama ini. Ya. Setiap isi asam satu Anda ucapkan begitu, jadi hasbunallah nimal wakil ayal tuh fulanan amalil fulani. Terus nanti yang isi asem yang kedua anda bacakan hasbunallah nimal wakil azal tuh fulanan al amalil fulani untuk isi asem yang ketiga ya anda bacakan hasbunallah nimal wakil ayal tuh fulanan al amalil fulani atau saya mencopot kedudukan fulan saat ini kalau itu sudah anda bacakan semuanya 40 isinya isi isinya asem itu Anda bacaan hasbunallah wani wakil sama ucapan azaltu fulanan amalilfulani fulani uh, baru Anda lemparkan biji atau isi ya biji asem tersebut itu di parit atau di galian yang sudah Anda gali kalau itu sudah Anda kerjakan feen yang yan azilu maka Orang yang Anda kerjakan supaya dicopot dari kedudukannya itu nanti akan uh, kecopot uh, Atau dipecat dari jabatannya uh, yang dia raih atau yang dia duduki saat ini Berkat asror atau rahasia dari hasbunallah Wanimal Wakil dengan biji asem yang dilempar ke kondak atau ke parit mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi anda sekalian untuk uh, pengetahuan tentang ilmu hikmah ya nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh